Halo, assalamualaikum ketemu lagi sama mukerim kali ini kita mau, mau menggulek ulo, guys gagal huh? mengaret mengaret lagi guys menusuk-nusuk jagung semoga anda sehat saya juga sehat kesehatan nomor satu dikarenakan kalau sehat buat aktivitas semuanya jadi enak yang gak sehat ini sekarang dompetnya Aww. tapi gak apa-apa yang penting badan tetap sehat lanjut kita mengaret ini sawahku jagungnya me me gemakar, guys kita mencari-cari suket suket yang dati aduh suket yang dati kurang panas panas biar corona enggak enggak enggak nyerang aku suka yang panas-panas tapi kalau panas sati saya enggak mau huh? ini jagungnya adik saya bawahnya adik saya nih tadi tadi yang lor punya bapak saya bukan punya saya di tancung untuk tancung guys. Cari-cari suka berarti. Gue tiriti. Gue sapi, bain gendut. Aja mong rebahan, rebahan penting ngubah Kamperem dia. Cuma nongkrong, nongkrong. Nongkrong di batesi. Cukup percobaan penting dilakoni Rak Ranglo Bro lanjut kita mengaret yo. Jola ngopi barang Hai pikirmu. cari-cari cukup yang jadi nanti diriti ikuti terus perjalanan nih, Wong Arit, Wong Diso, Wong Jawa tengah, ala plok plok, ala kadarnya. Wah, huh? Rana Duh, Rana cintai bosku. Balik lagi ke kandang, nih. panas. Nontar cari di sono di Oro Rosono. Balik, balik lagi karena disana gepok, enggak ada suketnya huh? nah, Di kandang emang adem, tapi ya enggak bakalan dapat suket kalau di kandang terus. Kita nanti lanjut ke sana, dari rumput di kebunnya bapak Kates huh? kemarin lagi cukupnya di sana jadi guys kalau sket gajah saya sapinya kurang kurang warek bos karena lembunya dua jadinya ya mangannya kurang huh? kalau sket gajah itu enak enak doang enggak enggak maraki perut kita cari yang suka agak tua-tua ke sana let's go kita cari jangan hanya duduk-duduk saja ntar malah males let's go nih contoh pemuda yang enggak males bekerja nih. jangan hanya reban-reban mulu nih nih orang kerja keras hmm, kerja keras nih jangan <laughs> hanya nongkrong nongkrong nongkrong nongkrong terus enggak cukup enggak hmm, cukup nih, minta makan orang tua terus minta makan enggak malu ini <laughs> oh. sebelah sawah saya ini ini <laughs> dikilas supaya namanya Bang Mus ban kayu itu bang hmm. nih gitu, ngikat dengan motor <tuk> hmm. pemuda yang semangat nih Hmm. Contoh nih. parang iya bro. motornya belalang tempur. aku udah nomorku malah nomor apa oke. dah, nomor udah dikebuturakok, ini anaknya lek jama sri kali Kulang kali, Kulang kali. Tahu yang ntar tanya ya dilanjut apa pun kan, hmm, yeah. ya. mantap jiwa nih <laughs> Mantap pokoknya, mantap, mantap, oke mantap, satu mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, Oke okay, bosku lanjut Oke okay, oke okay, oke okay. Aku tak lanjut ngarit Kita lanjut Contoh tadi pemuda yang semangat kerja Japa aja Ini kayaknya sepertinya jadi guys Jangan hanya nongkang nongkong, -nongkong yang penting obah oh, guys, socomo. berharap yang tidak jelas ini tepunya sudah habis. kita cari rumput rumput jangan rumput tetangga tetangga nanti di marahin kita cari yang agak adem-adem supaya ndelek kameranya nggak nggak panas ini salahnya tegalnya pangkat tes lets go kita ke sana ya tahunnya sudah gepok guys, mau cari lagi mana? udah diri wong, udah nggak ajar cukup lagi guys. harus ditelatai ini supaya dapat cukup hmm, kelihatan kan gepokan Mau oh, cari yang aktif, kok enggak ada sih? Ya, kita dikeretekin di sini aja ya. Laku terus, kapan tuh? Oke, ya. let's go. Kamera dikeretekan, yang ademan sih, langsung kita babat suket lanjut. dijalani jalan tak nyatain tak, tak inilah di ini. yuk simak nunggu guys gambarnya laketok kameranya kudutnya like. dintakan dulu si Di pelatnya ini bosku langsung ke sungguh lanjut panas bro, nggak ada yang teman kita nanti rekam nanti kalau udah danto udah karena suhunya terlalu panas di HPnya oh. kita rekam nanti kalau udah udah nanti ya huh? sudah dulu Oke, okay. sedih cari-cari -cari, wes nangge nih coba. Kulempeng, lempeng. Nanti tekan jambalikat Amerika. Huh? Kira-kira tulis nangge nih. Suket. Ngerasini. <tuk> Tinggal ngadain. Lalu kita pulang. Kita ada dulu ya tapi bukan ngadai kalau kamu ngadai kan males ini saya bikin praktis saja saya percepat Entah. Alhamdulillah sudah dapat Dapat bosku. Ya cukup semuanya di dunia Kalau pengen berlangganan channel Mukremaja bisa di subscribe. Huh? Ya. Nyalakan notifikasinya. Biar kayak ringtone. Yang su suka boleh di like dan share. Kalau mau komen dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bonusnya ada bonusnya kita kepegang ini tadi cek tempatnya. Mau lihat, lihat. ada orang mancing enggak? enggak nah, dem, sejuk. Sejuk banget. mantap lah neng mancing. Yaudah mungkin untuk khusus ini lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.